Bye. Bapak dari Blitar, Bapak kita dari Prambanan Siapa bilang rakyat kita lapar, Indonesia banyak makanan Dukang sayur nama si Salim, menjualnya ke Jalan Lembang Indonesia anti nego.